Ada banyak vitamin dan jus jeruk. Ayo tanam jeruk untuk membuat jus. Ayo rakit truk penyebar pupuk. Kamu melakukan hal yang bagus. Dan kini perlu mengisi bahan bakar truk penyebar pupuk. Itu dia. Persiapkan tanah sebelum menanam pohon Ayo perbaiki mesin Pasangkan roda-roda gigi yang hilang Hebat! Kita perlu merakit mesin penanam pohon. Selesai! Dan sekarang, kita perlu mengisi bahan bakar mesin penanam pohon. Hebat! Ayo tanam pohon-pohon muda! Kita perlu mencuci mesin penanam pohon. Itu dia. Kita perlu merakit truk penyemprot. Jangan berhenti. Pertama, ayo isi bahan bakar truk penyemprot. Hebat. Ayo sirami pepohonan agar menghasilkan buah-buah yang baik. Waktunya untuk memperbaiki mesin. Tarik botol ke tangki merah. Jangan berhenti.